Nah, anak-anak, hari ini dalam pembelajaran al-islam kita akan membahas tentang materi adab makan, minum, dan tidur. Disimak baik-baik ya. Nah, anak-anak, yang pertama kita akan membahas tentang adab makan dan minum. Nah, anak-anak yang perlu kalian tahu. Bahwa bagi seorang muslim makan dan minum yang dilakukan bukan hanya sekedar proses masuknya makanan dan minuman ke dalam perut Makan dan minuman merupakan ibadah kepada Allah Nah setelah ini kalian semuanya disimak ya adab tentang makan dan minum yang harus diperhatikan oleh setiap muslim Ketika makan dan minum itu seperti apa? anak-anak yang pertama, adab makan dan minum yang harus kita lakukan ketika makan adalah yang pertama adalah cuci tangan. Nah, yang kedua adalah duduk dengan tenang. Untuk selanjutnya, yaitu meletakkan hidangan di atas piring sesuai dengan kebutuhan kita dan tidak boleh berlebihan ya. Nah, selanjutnya memastikan bahwa makanan dan minuman kita adalah halal dan bergizi kemudian membaca doa sebelum makan ya gimana bunyinya Allahumma bariklana fima rozak banar nah kemudian makan dengan tangan kanan ya Nah, selanjutnya yaitu makanan dimasukkan ke dalam mulut, sedikit demi sedikit ya, agar makanan dapat dikunyah dengan baik. Nah, anak-anak ketika makan atau minum, kita juga dilarang berbicara ya, jadi dihabiskan dulu makanannya, baru boleh berbicara. Anak-anak selanjutnya yaitu ketika minum, kita dilarang minum sambil bernafas di dalam gelas minuman. Nah, anak-anak kita juga tidak boleh makan dan minum sambil berdiri, berjalan, bersandar, dan tiduran. Jadi ketika anak-anak makan harus duduk ya. Nah, anak-anak ketika makan kita juga dilarang meniup-niup makanan karena panas atau sebab lainnya. Anak-anak untuk selanjutnya yaitu kita tidak boleh menyisahkan makanan atau membuang makanan Selanjutnya yaitu kita berdoa jika sudah selesai makan Doanya Alhamdulillahilladzi at'amana wasaqona wa ja'alana minal muslimin Nah, kemudian baru cuci tangan kembali, jangan lupa membersihkan mulut dan juga tangan. Kemudian selesai cuci tangan, kita membersihkan peralatan makan, dicuci sendiri ya, sampai bersih. Nah anak-anak selanjutnya kita akan membahas tentang adab tidur. Disimak baik-baik ya bagaimana adab tidur yang baik. Nah coba perhatikan amalan sunnah sebelum tidur yang ada di gambar. Yang pertama adalah berwudu. Yang kedua membersihkan tempat tidur. Yang ketiga, membaca alikhlas, alfalak, anas Kemudian, usapkan kepala, wajah, tubuh sebanyak tiga kali Kemudian, membaca ayat kursi Tidur menghadap kiblat Tidur menghadap kiblat Kemudian, berzikir membaca doa sebelum tidur Nah, anak-anak, coba kita baca bersama-sama yuk doa sebelum tidur abata bismika Allahumma ahya wa bismika amu, nah ketika bangun tidur, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bangun duduk sebentar, kemudian membaca doa setelah tidur bagaimana doanya, mari kita bunyikan bersama-sama ya abata alhamdulillah iladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusur Nah, kemudian merapikan tempat tidur, kemudian mandi, berwutu, lalu sholat subuh. Jadi, itu tadi adalah adab ketika tidur dan juga bangun tidur. Nah, anak-anak itu tadi adalah penjelasan Ustadzadina tentang adab makan, minum, dan tidur. Jangan lupa ketika anak-anak sudah tahu, jangan lupa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya